Jokowi turun dari mobil saat melewati jalan rusak di Lampung, pada Jumat, 5 Mei 2023. Setelah itu, Jokowi tampak berjalan kaki, dengan berjalan kaki, Jokowi menapaki setiap jengkal jalan rusak yang dilaluinya. Sedangkan rombongan mobil mengikuti dari belakang, di sekelilingnya, Jokowi disapa ratusan warga yang menyambut hangat. Jokowi tampak merasakan betapa jalan yang dilalui begitu sangat rusak. Inilah saat momen Jokowi berjalan kaki di tengah jalan rusak penuh debu, bersama Jokowi, Gubernur Lampung turut jalan kaki. Menariknya, Jokowi tampak hanya berdua dengan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Pan, yang merupakan tokoh Lampung. Zulkifli Hasan juga sempat jadi anggota DPR RI daerah pemilihan di Lampung. Momen Jokowi mengajak Zulkifli Hasan, banyak yang mengartikan sebagai sentilan. Pak Presiden, Dilihat dari relasinya, Zulkifli merupakan Menteri Perdagangan yang tidak terkait dengan infrastruktur jalan. Baru pertama ya <gül> pak ya ini pak. Jalan <evaluate> buruk. Pak Jul gimana Pak Jul kampungnya kayak Pak. Mudah-mudahan Mudah nggak malu ya Pak Jol. Mudah-mudahan nggak malu ya. Karena saking malunya, makanya kita ajak bapak <laughs> kembali. Iya Pak Lampung ini. Pak. Lampung ini Pak. Ya. Aduh. Aduh, Pak Jol udah susah. Benar tuh Pak. Benar, benar. Oke Pak. Benar itu benar, benar, benar. Aduh, aduh, aduh, aduh. Semangat Pak Gup. Semangat Pak Gup. <tuk> Ada komentar Pak Gup. Ada komentar Pak Gup. Pak Gubernur, Pak karena ini Pak Pak, kalau masa, pak. Nah, provinsi kabupaten nggak akan mampu semuanya. Kita datangkan presiden sini pusat iya, agar bisa bareng-bareng. Iya, Oke. Okay. Iya. Satu ya yang saya minta, karena ini sudah dibantu oleh presiden, masyarakat di sekitarnya pengusaha harus menyadari kemampuan konase. Apa karena kita lakukan penertiban Pak pang Ya, akan diterbitkan ya, peraturan Kapolda, akan diterbitkan peraturan tert tertib kan. Saya pesan dukungan rakyat. Sanksi tegas ya Pak Gob. Ya, siap. Ya. siap. Mantap Pak Gob. Mantap Pak Gob. Di jalan di Lampung jalan, yang viral Pak. Yang viral dan mungkin. Ya begini, semangatnya adalah semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi. Baik Jalan Kabupaten, Baik Jalan Provinsi, Baik Jalan Kota yang rusak marah dan masyarakat perlu tahu ada tanggung jawab jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di, gubernur, Jalan Kabupaten itu di bupati dan walaupun. Tapi ini karena memang sudah lama, dia akan diambil oleh, -oleh pemerintah pusat Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah Amin Tahun ini Pemerintah pusat Khusus untuk Lampung akan mengucurkan Anggaran kurang lebih 800 miliar Untuk 15 ruas jalan Termasuk ini Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akan dimulai Pembangunannya pembangunannya perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi saya sudah beritakan Pak Menteri untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa luas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Sampai ke Pemda berarti Pak. Ini yang termasuk ruas jalan yang diperbaiki itu, Pak. Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rupiah atau sampai ke mana yang rusak marah enggak kita berbagi. tadi mobilnya sempat ya Pak. Pak. Pak. Pak. Pak.